ini adalah ular beling atau ular ulang teman-teman ini adalah ular weling hutan oke dia masuk lubang susah banget ya ini teman-teman bisa lihat ini adalah ekornya oke teman-teman kali ini kita ada di hutan lagi seperti biasa kita akan coba berburu hewan dan berburu makanan teman-teman kita ada di hutan Eh, masih di hutan para Reja yang terletak di Banjar Harjo, Kabupaten Berbes, masih Jawa Tengah. Terima oke, penasaran, lanjut. Biasanya ketika di pinggir-pinggir seperti ini teman-teman Atau di ranting ranting pohon yang rendah Biasanya ada suka ular eh, pohon teman-teman Waktu kemarin kita menemukan ular hijau seekor merah Biasanya takutnya ada di sini ya teman-teman Kita cari siapa tahu ketemu juga Oke, teman-teman, kita menemukan ulang. Oke, dia masuk. Kita Oke, teman-teman, kita menemukan ulang. Oke, teman-teman, ini dia. Ini adalah ular wuling atau ular ulang, teman-teman. Ini adalah ular wuling hutan. Oke, dia masuk lubang. Susah banget ya. Ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah ekornya. Lihat. Ini ekornya, teman-teman. Ini bagian pangkal ekornya. Kita bongkar dulu. Apakah bisa? Oke, susah banget. Ini lihat. Ekornya, teman-teman putih sama hitam. ini adalah ular beling. oke lihat keren banget. karena dimana si ular beling ini si ekor pangkal ekornya itu e, lancip. lihat. nah lancip. kalau si ular rulang itu si pangkal ekornya tumpul teman. -teman. oke bentar lagi mau hujan. ini susah banget ya. ini ada batu nih. oke. ini takut menyakiti ular. jadi kita harus pelan pelan dulu. kalau kita tarik nanti kasihan ularnya. nanti kena batu teman. -teman. oke susah sekali si ularnya itu masuk ke dalam lubang teman kita bongkar dulu kalau nggak bisa ya udah kita gagal teman oke okay. nah si ularnya itu ada di dalam teman lihat sini ada pakar ekornya dan dia mulai masuk ke dalam, Norman. Kita harus secepat. kena mata kayak itunya? Apa ada? Aduh, tanahnya kena mata sama? Wah, susah banget. Ini lihat ekornya. Ini nggak eh, bisa ya? Oke, kita pelan-pelan. Oke, gitu cuma segini. Oke, keras banget, Norman. Lihat lebih dekat lagi ya. Nah, lihat, Norman. Ini adalah ular beling. Ini adalah ular yang paling berbisa teman-teman, oke okay. Kita cuma dapat ekornya aja, lumayan segini juga Karena susah banget si ularnya itu eh, Nyelap selip-selip ke dalam batu teman Jadi susah banget untuk ditarik Jadi si ularnya itu di dalam itu Artian itu berpegangan ke dalam batu teman oke okay. Susah banget, ini adalah rolling. Makanannya seperti tikus Terus kalau di sini katak teman-teman. Oke karena di hutan ini masih banyak sekali tikus hutan atau tikus pohon teman-teman. udah, teman-teman karena ular ini gagal kita cabut ya. Atau kita tarik karena susah banget takut si ular itu mati teman-teman. udah, teman-teman karena udah lama juga lihat kotor juga ya. Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi hasilnya aduh susah. Oke teman-teman udah, kita biarin. Biarin dia masuk teman-teman oke biarin ya. Oke, okay. dia nanti juga masuk ya teman-teman Jadi yuk, lanjut Oke okay, teman-teman, sebentar lagi mau turun hujan Kita harus cepat-cepat teman-teman Karena disini uh, hutan, jadi ketika hujan itu sangat berbahaya Takutnya ada ranting-ranting yang jatuh dari atas teman-teman Oke, okay. di pinggir-pinggir kita lihat siapa tahu ada skorpion Oke okay, teman-teman, lanjut Oke okay, teman-teman, di sini ada yuyu juga. Lihat, hutan ini keren banget teman, -teman. Ada kepiting juga. Lihat, oke. Okay. Nah, lihat teman-teman, di hutan ada kepiting. Di sini banyak banget teman, -teman. Hutan ini banyak sekali menyimpan makanan teman, -teman. Seperti kepiting, seperti udang, teman-teman. Lihat, oke. Okay. Nah, oke, okay. kepitingnya jatuh lagi. Nah, ini kepiting air teman-teman. Kalau kita kumpulkan, kita dapat banyak. Ini buat santapan kita teman. Oke, kita kumpulkan dulu.